Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini persahabat ya tentu kita mendapatkan kejutan bahagia dari unggahan Al-Khavi Suami dari Kasania persahabatnya yang mengunggah tentunya foto Bali Wow sedang di Bali nih persahabat ya Kasania dan suami sedang berada di Bali apakah ada idola kesayangan Lesti dan Rizky Pilar Aduh Masya Allah banget ya Diharapkan warga Konoha makan wortel yang banyak katanya persahabat Biar nggak ketinggalan vitamin Dan pastinya seger untuk menyaksikan cidukan-cidukan dari idola kesayangan kita Dan kita ada juga persahabat ya di komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun GPL mengatakan di kalimat komentar Aku juga halu tiap kali lihat story Babaji sama Sania Hehehe, semoga aja halnya jadi nyata Amin, mudah-mudahan bersahabat ya Ada ciduka dari idola kesayangan kita Berikutnya kita lihat bersahabat Fanbase lover Sweetie mengunggah tentunya postingan Pesawat persahabat yang lagi berada di bandara Masya Allah Apakah anak-anakku dan cucuku ikut? Katanya tuh Sebuah pertanyaan besar nih untuk warga Konoha Bismillah saja Semoga ada cirukan Dan ada kebahagiaan untuk kita semuanya Di hubungan Kak Saniyah ya Tentunya berada di pesawat persahabat Masya Allah Mudah-mudahan tentunya ada kabar baik Yang kita dapatkan dari Leslar dan Kak Sania. Kemudian juga sempat perhatikan di unggahan Elfad 21 ada sebuah kalimat yang diunggah. Tetaplah bermanfaat. Tetaplah melakukan maslahah, tetaplah melakukan kebaikan, tetaplah bermartabat dan tetaplah hebat L2W. Kita simak kalimat caption juga yang dituliskan. Berusaha terus melakukan hal baik itu baik. Berusaha terus memperbaiki diri itu baik. Berusaha terus bermanfaat itu baik. Semoga L2W terus bisa terbar baik, sebar manfaat, dan menjadi perantara bahagianya orang lain meski tak semua orang dan tak semua kebutuhan terpenuhi. Semoga terus tulus. Insya Allah akan selalu Allah beri jalan meski tak selalu mulus. Tak perlu pujian manusia. Biarlah Allah yang menilai semuanya. Masya Allah, mudah-mudahan selalu mendebar kebaikan, selalu bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Untuk berikutnya juga persahabat ya perhatikan ada kabar mengenai informasi voting Untuk saat ini persahabat ya perolehan voting Bunda Lesti sudah mencapai 6,3 juta votes Persahabat ya semangat terus untuk warga Konoha Kompak solid untuk mendukung karya Bunda Lesti di ajang Indonesian Music Award 2022 Kita lihat juga persahabat ya perolehan poin dalam waktu 6 hari yang pertama nominasi female singer of the years 6,3 juta votes Dan yang kedua ada nominasi social media artist of the years Dengan voting 4,3 juta Luar biasa bersahabat ya Terus semangat, bismillah, masya Allah Alhamdulillah banget ya semangat untuk warga Konoha Doakan mudah-mudahan hari ini bisa tembus 7 juta voting bismillah borong piala untuk bunda lesti di ajang IMA 2022 kemudian disimak juga bersahabat ya ini ada sebuah postingan dari Merwa FC bikin ngakak banget ya perhatikan diunggah kembali oleh akun fatihnya leslar ketua kelas dan mimin in the morning kakak assalamualaikum Bang di mana? adminnya menjawab Waalaikumsalam baru sampai kantor kakak pilar Oh gitu ya, ke Qatar nggak ngajak-ngajak? Min, kantor, woy kantor katanya tuh ya. Oh kantor, kirain Qatar katanya tuh. entry mana? Di Bali nih. Min, eh buruhan, ente yang nggak ngajak-ngajak katanya tuh. Wow, ini ngasih keluh banget persahabat ya. Ada di Bali katanya tuh luar biasa. Mudah-mudahan pokoknya ada kejutan bahagia untuk warga konong hari ini. Tetap semangat, jangan lupa voting juga untuk idola kesayangan kita. Bismillah persahabat ya. Mudah-mudahan...